Oke okay, teman-teman jangan lupa ya like dan subscribe channel Maisa Karya MK. Oke teman-teman semua selamat berjumpa di channel saya Maisa MK Ada kesempatan kali ini saya uh, akan membuat pintu kamar mandi Atau membuat pintu kamar mandi Di sini saya akan mereview untuk bahan-bahannya sendiri teman-teman semua saya menggunakan seng galvanis, teman-teman. Ya, seng galvanis dan menggunakan Holo 33. Untuk holonya sendiri, saya menghabiskan satu untuk satu daun pintu sekitar satu batang lebih, teman-teman semua. Ya, uh, untuk ketebalan Holo sendiri, saya menggunakan uh, dengan ketebalan satu mili. Jadi pintu kamar mandi seperti ini teman-teman semua Sangat saya rekomendasikan Karena apa? Karena ini benar-benar awet ya teman-teman ya Jadi pintu ini dengan modal yang cukup murah Cukup murah Tapi ini sudah teruji ini teman-teman semua Ini sangat awet sekali Bintu ini rencananya akan dipasang untuk sekolahan atau untuk pondok pesantren. Jadi memang uh, dari sekian tahun sebelumnya saya sudah uh, pernah bikin bintu seperti ini. Ya alhamdulillah teman-teman semua kualitasnya sangat bagus. Untuk senyinya sendiri saya uh, beli dengan harga per meter sekitar Rp50.000 ribu. Dan untuk sendiri dengan harga 115.000 Jadi saya kalkulasikan Kira-kira pintu ini menghabiskan biaya hanya sekitar 250 Tingginya sendiri ini teman-teman Saya ini saya membuat uh, tidak dengan ukuran tinggi yang standar ya teman-teman ya Saya menggunakan ukuran 1 meter setengah Karena apa karena sengaja untuk bagian atasnya Itu biar kebuka Biar terbuka Jadi sekaligus untuk ventilasi uh, Sesuai dengan fungsinya ya teman-teman ya Karena ini hanya sekedar untuk sekolahan Tapi uh, bisa juga untuk rumah ya teman-teman ya Dan untuk lebarnya sendiri Ini ukuran standar Sekitar 70 cm Ataupun 65 cm ya, Buat teman-teman Uh, untuk ukurannya Bisa sesuai selera ya teman-teman Ya buat teman-teman semua Mudah-mudahan Video ini dapat bermanfaat Dan jangan lupa Buat teman-teman yang belum like dan subscribe Channel saya Silahkan like dan subscribe Serta selalu ikuti video-video saya Selanjutnya Oh, my God. Bye. Uh -huh.